Two by two. Hey guys, Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Satrio Prasetyawan dalam channel Rio Satrio, guys. Hari minggu ini kita lagi ngapain ya? Gabut banget, uh -huh. oh hari ini? Oh. Sumpah deh. Gimana kalau kita bikin yang aneh-aneh aja? Oh, aneh-aneh? Kita coba! Oke, okay, sekarang di video kali ini seperti biasa di video sekarang ini sampai seterusnya ya ini gak akan keluar dari topik ya guys, ya. gak akan keluar dari satu jurusan yaitu eksperimen guys. Oke, okay? ini requestan dari temenku yang udah lama banget sih dari semenjak aku channelnya kedua itu ya, S apa subscriber aku yang udah lama ngikutin terus aktivitasku sampai channel ini baru dia datang guys. Nah, dia mintanya eksperimen campurkan pantas coca cola dan sprite dijadikan satu guys jadinya bagaimana ya, ya, ya. bener benar eksperimennya begitu apa gitu loh gua nggak tahu apa bisa-bisa gua dapat ide kayak gini tuh dari mana gitu loh lo dapet alur itu dari mana rio lo nggak mikir kedepannya kayak gimana ya udah salam nah, sobat selesai lagi kita akan mulai jangan lupa sebutkan nonton video ini ya jangan lupa subscribe channel Rio Satrio ya jangan lupa subscribe lonceng notifikasinya aktifkan juga like comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya bantu aku tahun ini sampai 100.000 subscriber dan aku akan memberikan giveaway untuk kalian informasi ini udah kemarin-marin sih gue gak udah kasih informasi Seribu subscriber akan mengadakan giveaway saldo dana sebesar 20.000 Dan aku mencari 5 orang pemenang untuk mendapatkan saldo dana tersebut Satu orang pemenang 20.000 ribu berarti 5 orang pemenang berikan 20 ribu juga ya. ya, kayak gitu udah, langsung aja jangan lupa mantra-nya Cuk papi munye nyo papi Yo, kita mulai Pertama, apa dulu? Oke okay. Tampin tung di mana yang meruntung. Cap cip cuk yang mana yang gua pilih. Oke, okay, mantan dulu. Ini yang pertama. Kocok-kocok dulu. Wah. Awas ledak. Uh, meledak-ledak, ledak-ledak. Oke, okay, langsung gua campurin. Okay. Tes dulu ya. Ini aja. Oke. Okay. Yang kedua, angka yang kesukaanku, angka kesukaanku itu adalah 1. Oke, okay. satu. Udah, berarti kolak-kolak. Kita kocok. Meledak lagi, guys. Wo, oh, meledak coy. Bus, meledak coy. Wo, oh, sampai berantakan nih di sini nih. Oke, okay. gua Oke, siap, siap, siap, siap. Tuh, bakalan jadi kayak coklat-coklat kayak gimana gitu. Terus gua campurin dengan Sprite Siap, oh, ho ho ho langsung. Siap. Jadi kayak apa ya? Kayak darah gitu. Kayak darah guys sembah. kayak darah. Langsung aja, jangan lupa mantranya guys. Cupapi menyenyo, cupapi menyenyo. Ih Ih, rasanya gini bro. Gue gak bisa ngomong apa-apa tentang minuman ini, kayak minuman ini enak banget, serius, sumpah hmm. Bagaimana gue bisa, apa ya, kalkulasikan ya, sama Jabari semua ya Ini campurannya lucu banget sih, Sprite, dicampur Fanta, dicampur Coca-Cola Ini kan rata-rata minuman semua ini kan, bisa gue katakan ini guys, Rasmua Sodanya banyak banget gitu loh Jadi gue beda ya, ini ketika kalian udah dicampurkan semua ini ya kan Coca-Cola, Surprise, sama Fanta, ini udah dicampurkan semua dalam satu gelas ya Udah diaduk kan. coba kalian pas minum Ini pas di mulut, pas di lidah, ini kayak Kalian ngerti kayak ini, acara pesta Party tahun baruan itu Banyak percon baber-baber, ya seperti itu Kayak meriah banget di sini Eh meriah banget kayak boom, BOOM BOOM BOOM BOOM seperti ada peperangan di puluh tapi aku, aku ini enak banget rasanya aku bisa katakan untuk Fadil ya Fadil kan mintanya yang itu tadi ya untuk kamu mintanya kayak gini kita kasih nilai 8 enak banget. cocok sip thank you jangan lupa di-share ya Fadil ya jangan lupa di-share oke okay? kalau bisa tonton ini sampai satu juta viewer langsung Ya, gua bikinin lagi lebih ekstrim lagi. Mungkin kayak pantai campur hidrogo uh, campur kiranti, campur apa lagi, kayak legend gitu. Ayo, bantu sampai ini satu juta, juta viewer ya. Ini tadi campurannya ada 3 kan. Bantu sampai viewernya satu juta, like kalau bisa 1000 langsung gua bikinin. Lu masih pemula, yo. Oke, kalau misalnya gua masih pemula, gua tunggu sampai like-nya ketemu 20 ya. Viewernya ketemu 10.000 langsung gua bikinin nggak apa lagi. Jadi thank you sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa menghibur kalian untuk Fadil. Semoga ini bisa terhibur uh, apa hari-hari lo dengan konten ini ya. Sorry kalau misalnya gue nggak merespon uh, komenan lo, Dengan akan gue ya. Banyak banget yang nge-slot gue gitu loh yang minta requestan kayak gini-gini itu banyak. Jadi ya lo itu tertumpuk gitu, intinya kayak gitu. Nah, I'm sorry ya Fadil dan sekarang gue udah ngasih apa yang lo mau, oke? Okay? Ya thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Bantu aku tahun ini mencapai 1 juta subscriber. Kalau bisa sampai 100.000 subscriber dulu, awal-awal dulu lah step by step. Aku gak lupa ingetin, kalau misalnya sampai 1.000 subscriber aku akan mengadakan giveaway, oke? Okay? Gua tunggu ya. Ya udah, gua Satrio Prastiawan pamit sendiri. See you next time. Video. Goodbye.